Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di kelas matematika Matematika itu tidak susah ya Kalau kita tahu cara untuk mengerjakannya Kesempatan kali ini Kita akan membahas beberapa soal Yang berkaitan dengan Pembahasan soal ujian nasional tahun 2018 yang mana soal ini sudah termasuk kurikulum 2013 dan kira-kira prediksi ujian untuk tahun ini ya hampir sama dengan soal-soal ini langsung saja kita ke soal yang pertama hasil dari Min 25 kali 8 plus min 9 dibagi 2 min 7 adalah. Kalau ada soal seperti ini. Yang ada di dalam kurung ini. Kita kerjakan terlebih dahulu. Min 25 dikali. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan min 25 dikali 8 dulu, karena dia dikurung. Kecuali kalau dia tidak dikurung, perkalian dan pembagian yang didahulukan. Tapi karena dia dikurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. 8 plus min 9 plus dikali min, tandanya berbeda. Plus dikali min, hasilnya min. Karena tandanya berbeda, 8-9 adalah min 1, dibagi 2-7, min 5. Kemudian, ini ada perkalian dan pembagian, tingkatannya sama, jadi kita kerjakan yang depan terlebih dahulu. Min 25 dikali min 1. Min dikali min tandanya sama berarti hasilnya plus 25 dikali 1 25 dibagi min 5. Plus dibagi min tandanya berbeda berarti hasilnya min kalau tandanya beda hasilnya. Min, kalau tandanya sama hasilnya plus 25 dibagi 5 hasilnya 5 kita cari min 5 berarti jawabannya yang A untuk soal yang kedua hasil dari 5 per 6 plus 1 per 3 dibagi 5 per 6 min 1 per 3 Soalnya seperti ini, langsung kita kerjakan yang atas dan yang bawah. 5 dikali 3, 15, 6 dikali 1, 6 tandanya plus. Yang ini kita kalikan, tulis di sini. 15 ditambah 6, 21 per. Enam dikali tiga delapan yang bawah 5 dikali tiga lima tandanya min enam dikali satu enam ini dikali dibagi 15 belas min enam sembilan per enam dikali tiga delapan belas karena ini sama bisa kita coret. Tinggal 21/9-nya. 21/9. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 3, 7 bagi 3, 3. 7/3 dijadikan pecahan campuran karena yang di yang ada di pilihan ganda pecahan campuran. 7 dibagi 3, dapat 2. 2 dikali 3, 6. Cisa 1 per 3. Jadi, jawabannya 2, 1 per 3. Kita cari 2, 1 per 3 yang C. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal yang ketiga. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan, 25 derajat celcius setelah dihidupkan selama 4 jam suhunya menjadi 9 derajat celcius perbedaan suhu kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan adalah ini mudah kulkas sebelum dihidupkan dia 25 derajat celcius setelah dihidupkan selama empat jam ini selama 4 jam ini tidak usah kita pedulikan karena tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya pertanyaannya hanya perbedaan suhu sebelum dan sesudah nah, ini sesudah dihidupkan berarti kita min kita kurangi min sembilan derajat celcius sudah tinggal kita kerjakan 25, min dikali min, plus, karena tandanya sama, plus 9, sama dengan 34 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 4. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan gula pasir beratnya 2, 1, 3, 4 kg dan 23, 1, 4 kg untuk dibagikan kepada sekelompok warga setiap warga menerima 2,5 kg berapa banyak warga yang menerima gula pasir tersebut ini caranya kita tambahkan yang ini dulu karena berat gula pasirnya ada dua, jadi kita tambahkan 2, 1, 3, per 4 ditambah 2, 3, 1, per 4 kita tambahkan dulu saja supaya mudah 2, 1 ditambah 2, 3 4, 4 3/4 1/4. Langsung kita tambahkan jadi 4/4. Per 4/4 per 1. Berarti 4 4 ditambah 1 45. Kemudian setiap warga menerima 2 1 kilo. Berapa banyak warga yang menerima gula pasir? Berarti kita bagi 2 1/2 kilo. Dibagi 2 1/ per 2. 4, 5 dibagi, ini kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu 2 dikali 2, 4 ditambah 1 5 per 2 5 per 2 sama dengan ini pembagian kita jadikan perkalian terlebih dahulu kali dibalik 2 per 5 5 dibagi 5, 1 4, 5 dibagi 5, 9 9 dikali 2 18 jadi jawabannya yang C 18 orang kita lanjut soal yang nomor 5 hasil dari 2 pangkat min 1 plus 3 pangkat min 1 adalah ini mudah ya jadi, 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Yang ini plus 1 per 3 pangkat 1. Langsung kita tambahkan saja. Seperti tadi, 3 kali 1, 3, 2, 3 kali 1, tambahkan. Yang ini kita kalikan. 3 plus 2. 5 per 2 kali 3 6 sudah selesai jawabannya yang A jadi sudah mengerti ya dari soal nomor 1 sampai nomor 5 yang kalian belum paham coba kalian tulis di kolom komentar sekian dari saya apabila video ini membantu Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat lagi dalam membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.